Selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Robbal 'alamin, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Wanita perlu waspada bahwa ternyata wanita bisa dinikahi jin. Tipe wanita yang disukai jin, salah satunya yang suka mengumbar aurat dan yang memiliki perilaku buruk. Biasanya, jin akan mengikuti wanita yang membuatnya tertarik dan terus menggodanya, dan dinikahi dari dunia manusia. Hal ini perlu diwaspadai oleh wanita agar terhindar dari tipu daya jin, karena jin itu sama dengan syaitan yang suka menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Namun, di dalam proses penciptaan manusia keduanya, diciptakan hidup berdampingan dalam alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak dapat melihat Jin, sedangkan Jin, dapat melihat kita. Hal ini tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita terutama kaum wanita. Berikut ini 13 tanda, wanita yang sudah dinikahi oleh Jin. 1. Wanita yang sering memimpikannya seorang lelaki. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok lelaki. Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seorang yang telah dia kenal maupun yang tidak ia kenali. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki ini akan membuat si wanita terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin ini sangat kuat, ia bisa saja berhubungan badan, dengan si wanita di dalam mimpi tersebut. 2. Meninggalkan Salat Wanita yang telah dinikahi oleh jin, biasanya akan lebih mudah meninggalkan salat, baik itu salat wajib, maupun salat sunnah. Hal ini disebabkan, lemahnya keimanan seorang wanita, sehingga gampang dinikahi oleh jin jin akan membuatnya semakin jauh, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga. Sering berlama-lama di kamar mandi. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan, jika kalian masuk ke dalamnya, maka ucapkanlah Allahumma ini, Audubika minal hubsi wal hobais. Aku berlindung kepada Allah, dari setan laki dan perempuan. 4. Sangat mencintai musik ketimbang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok olokan Mereka itu akan memperoleh azab." Yang menghinakan Qur'an surah Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior nabi berkata, ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab, bahwa itu adalah musik seraya beliau bersumpah, dan mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali. 5. Terlalu banyak tertawa, hingga terbahak-bahak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa, Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis Riwayat Tirmidzi 6. Mudah Lelah Wanita yang dinikahi jin, biasanya akan lebih mudah lelah, meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuhnya habis terkuras, oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. 7. Keinginan untuk sering bermasturbasi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat al Mukminun Ayat 5 hingga 7, 8, Sering Bersolek Rasulullah wasallam bersabda, "Wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya." Hadis riwayat Tirmidzi. 9. Sering merasa cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu." sedang segolongan lagi setelah dicemaskan oleh diri mereka sendiri mereka menyayangkan yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Qur'an surat Ali Imran ayat 154. 10. Sering bertengkar dengan suami. Dari Jabir radhiallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut." Kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya, adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya, dan berkata aku telah melakukan begini, dan begitu, iblis berkata engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun, kemudian datang yang lain lagi, dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan, antara dia dan istrinya maka iblis pun mendekatinya, dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis Riwayat Muslim, 11, Sering Bermimpi Didatangi Ular Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi. Jin tersebut dalam bentuk ular, di dalam mimpi selain ular, terkadang wanita tersebut, juga bermimpi menakutkan lainnya seperti bentuk jin, yang menakutkan atau berada di pemakaman. 12. Sering melamun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana Fata Morgana, di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukur dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran surat An-Nur ayat 39. 13. Sering mendengar bisikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi kalian dan membisikkan siapa yang menciptakan ini? siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu, jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah, dan berhenti tidak memikirkannya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu Wa Ta'ala itulah 13 ciri wanita, yang sudah dinikahi jin. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan,